Aja nih, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yang paling ngetik dia ya, padahal bensinnya kembah dong satu koki so, sih rusak motor anjar kok lho. Wow. yang lunas you go